Halo selamat malam teman-teman semua Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara teman-teman uh, bisa mendaftar ke eksklusif Training dan Mentoring Kebal Corona dengan Safe. Jadi ini nanti adalah program mentoring selama 14 hari Dimana kita akan dipandu langsung oleh founder Safe Bapak Ahmad Faizah Dan juga para senior trainer di Safe Dan para SEF pro. Jadi ini programnya bukan sekedar online training teman-teman Tapi teman-teman nanti akan di mentoring Dimana kita dikasih materi kita dipastikan praktek juga, belajar bareng juga, dan dipandu step by step. Nanti kita juga akan punya grup untuk tanya-jawab di mana kita bisa bertumbuh bersama dan saling menguatkan. oke? Okay? Dan langsung saja teman-teman kita akan bahas gimana cara teman-teman bisa register ke program mentoring ini. Nah tergantung dari teman-teman, uh, kalau teman-teman mendapatkan link dari alumni uh, SEFT yang lain, SEFT, ataupun teman-teman mungkin dapat link dari event organizer yang bekerjasama dengan SEFT, Teman-teman uh, mungkin akan muncul ke halaman seperti ini Kalau teman-teman muncul di halaman ini maka teman-teman tinggal klik di bawahnya tombolnya daftarkan saya sekarang Atau bisa jadi teman-teman langsung dikirim link yang masuk ke halaman checkout seperti ini jadi bisa jadi teman-teman langsung masuk ke halaman cekot seperti ini. Jadi tergantung link yang teman-teman nanti dap dapatkan dari alumni ataupun juga dari uh, event organizer yang bekerjasama dengan SAFE. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pesanan Anda. Di sini kebal corona dengan SAFE. Di sini ada biayanya. Harganya 997.000. Selanjutnya, uh, kita punya kode diskon, teman-teman. Sampai video ini dibuat, kita punya kode diskon untuk diskon 60%. Kalau teman-teman masukkan kode joyfully. Jadi caranya teman-teman baca di sini punya kode diskon selanjutnya ada klik di sini untuk masukkan kode yang warna merah. Jadi pastikan teman-teman klik di sini, teman-teman masukkan kodenya Joyfully. Nah begitu teman-teman masukkan kodenya di sini sukses kodenya diskonnya 60% atau diskonnya 598.000. Jadi totalnya menjadi 398.722. Jadi di sini ada biaya transaksi 78 uh, rupiah, ya. Selanjutnya kita tinggal isi datanya. Saya isi nama saya Duyan Anggara. Selanjutnya emailnya mail.duyan Selanjutnya saya masukkan passwordnya. Teman-teman bikin passwordnya. Teman-teman gak perlu khawatir. Kalau teman-teman lupa nanti teman-teman akan dapat uh, backup password ini ke email. Makanya pastikan emailnya adalah email yang benar. Selanjutnya kita masukkan nomor handphonenya 0813. Masukkan aja tanpa. Uh, plus 62 ya teman-teman bisa masukkan langsung kosong aja 0,813 dan seterusnya selanjutnya metode pembayaran kita cuma ada satu yaitu bca selanjutnya uh, di sini ada total bayarnya adalah 398722 teman-teman uh, penting untuk membayar sesuai dengan tagihan selanjutnya kita klik proses sekarang kita tunggu dia loading teman-teman Jadi proses ini tergantung kecepatan internet teman-teman. Ini ada sukses ordernya sudah sukses. Kita tunggu dia redirect ke halaman uh, ke halaman konfirmasi. Jadi uh, kita udah selesai teman-teman ordernya. Di sini ada Haludwi Anggara, terima kasih banyak untuk pemesanannya. Data Haludwi pemesan Anggara sudah kami terima. Ini datanya uh, invoice ID-nya ada nomor invoice-nya 79. Jadi kalau teman-teman ditanya nomor invoice-nya 79, biaya transaksinya 79 ini adalah nomor invoice. Selanjutnya, di sini waktu bayarnya adalah 12 jam, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa bayar sampai dengan besok siang. Lalu, setelah itu, teman-teman tinggal transfer ke nomor rekening yang tertera di sini. Ini nomor rekeningnya dua tiga kosong, dua enam, Selanjutnya, banknya BCA atas nama Ahmad Faiz Zainuddin. Nah, teman-teman bisa copy aja total bayarnya 398.721. Jadi, ini adalah total bayar yang teman-teman harus bayarkan. Jadi, teman-teman sebaiknya sebisa mungkin menggunakan kode unik. Persis seperti ini, supaya teman-teman tidak perlu konfirmasi manual. Jadi, kalau teman-teman bayar sesuai kode unik, teman-teman tidak perlu melakukan konfirmasi manual. Nah, tapi kalau teman-teman uh, uh, tidak menggunakan kode unik, maka teman-teman nanti harus melakukan konfirmasi manual. Caranya gampang banget, tinggal klik konfirmasi pembayaran. Lalu teman-teman masukkan kode invoice-nya Di sini ada invoice ID-nya tadi di atas 79 Kita masukkan 79 Maka dia otomatis keluar nih angkanya Yang harus kita bayar tadi adalah 398.721 Kita masukkan nama pengirimnya Terus selanjutnya nomor rekeningnya Selanjutnya bank asalnya saya transfer dari BCA tadi Selanjutnya nominalnya sama Bank tujuan transfernya BCA Keterangannya nggak usah diisi nggak apa-apa Terus teman-teman uh, bukti transfernya Ini tadi bukti transfernya saya upload Selanjutnya saya tinggal klik uh, Konfirmasi pembayaran ya Ini Konfirmasinya sudah sukses Teman-teman tinggal tunggu uh, Prosesnya sekitar 15 menit nanti teman-teman akan dapat email Kalau uh, pembeliannya sudah berhasil